Analisa emas tanggal 27 Januari tahun 2022, tren pergerakan harga emas berbalik bearish dan berpotensi melanjutkan penurunannya ke sekitar area 1800.00, cermati pergerakan harga emas jika terus bertahan di bawah area 1828.00, karena ada potensi harga emas kembali bergerak turun ke sekitar area 1800.00, sebaliknya, waspadai pergerakan harga emas jika berhasil menembus ke atas area 1828.00 karena ada potensi harga emas berbalik bergerak naik ke sekitar area 1846.76 sekian analisa forex untuk tanggal 27 Januari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi 081212